Siapa bilang jadi YouTuber sukses itu gampang. Lovers yang pengin jadi YouTuber nggak bisa semata-mata bikin video. Mengunggahnya di YouTube. Dan nunggu video sampai ditonton jutaan pasang mata. Nggak bisa semudah itu. YouTuber pemula harus melalui jalan yang panjang agar bisa sukses. Tapi kayaknya banyak deh YouTuber pemula yang sering ngelakuin kesalahan sampai kesulitan dapetin viewers dan subscribers. Makanya lu pengin kasih tahu tujuh kesalahan yang sering dilakukan YouTuber pemula biar kanal YouTube kamu nggak mati di tengah jalan. Yuk, simak daftar berikut ini. 1. Membeli penonton palsu. Saat hendak membuat channel YouTube, mungkin kamu mendengar desas-desus tentang jual-beli views pasu buat nge videomu. Tapi hati-hati. Membeli viewers palsu sebenarnya sama sekali nggak bermanfaat. Itu hanya akan meningkatkan popularitasmu untuk sementara waktu dan nggak berpengaruh apa-apa bagi kelangsungan channelmu ke depannya. 2. Nggak membangun eksistensi di media sosial. Sebagai YouTuber baru, mungkin kamu berasumsi bisa mempromosikan saluran melalui YouTube saja. Tapi itu adalah kesalahan besar. Sebisa mungkin promosikan saluranmu di media sosial. Sebab dengan begitu video yang kamu buat bakal lebih mudah menyebar. Apalagi jika dikemas dengan gaya kreatif. 3. Nggak menghubungkan kanal YouTube dengan akun media sosial. Setelah mempromosikan saluran di media sosial, jangan lupa tautan halaman dan profil media sosialmu di saluran YouTube. Kamu bisa menautkannya di tab, tentang, atau di dalam deskripsi video. Bahkan kamu pun bisa memasukkan tautan di anotasi yang muncul di bagian akhir video misalnya. Ajak juga pemirsa untuk follow akun sosmed kamu, Lopers. Menautkan ke akun media sosial berguna meningkatkan peluang pemirsa agar terhubung langsung denganmu. Sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang. 4. Nggak konsisten berkarya. Kesalahan selanjutnya yang mesti kamu hindari adalah tidak konsistenan dalam berkarya. Semua YouTuber sukses menjalankan saluran mereka pada jadwal pengunggahan yang diterbitkan secara konsisten. Dan mereka pun terlibat secara konsisten di media sosial. Semakin konsisten kamu sedari awal. Hasilnya akan semakin bagus. Ingat, penonton sangat menyukai konsistensi. 5. Kurang interaktif terhadap audiens. Akun media sosialmu bukan sekadar tumpuan untuk memasarkan konten YouTube. Lebih dari itu, media sosial berguna sebagai ajang interaksi dengan penggemar atau subscribers. Sesekali ajukan pertanyaan pada audiens, tanggapi komentar audiens, dan ajak mereka untuk berdiskusi. Hasilnya. Jangkauan saluran YouTubemu akan semakin luas. Audiens nggak bakal taguh membagikan konten dari YouTuber yang dekat dengan mereka. 6. Mempromosikan diri di kanal YouTube lain Jangan keseringan promo saluran sendiri di kolom komentar YouTuber lain. Cara itu memang bisa membantumu menjaring penonton yang lebih banyak. Tapi juga bisa meninggalkan kesan negatif di mata netizen. Kalau mau komentar sambil promosi. Sebisa mungkin tulis komentar yang berbobot dulu. Jangan asal promo pakai komentar yang sama sekali nggak ada kaitannya dengan video. 7. Nggak melakukan perencanaan terlebih dahulu. Inilah kesalahan paling fatal yang mesti kamu hindari. Sebelum membuat saluran, tanyakan dulu pada dirimu sendiri. Apa tujuan membuat saluran YouTube? Bagaimana prosesnya? Apa yang ingin dicapai dalam satu bulan atau satu tahun ke depan? Jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini, dan kemudian kamu bisa menjawab bagaimana cara untuk jadi YouTuber sukses. Solusinya, bikin target-target kecil dan besar yang ingin dicapai saluranmu, dan tetapkan tenggat waktunya. Dengan begitu kamu bisa mengatur jadwal berdasarkan seberapa sering kamu harus mengunggah video YouTube, kapan dan seberapa sering harus terlibat di media sosial, dan teknik pemasaran seperti apa yang mesti diterapkan. Tujuh kesalahan di atas mesti kamu hindari jika pengin punya banyak subscribers di YouTube. Semoga bermanfaat buat lopers yang pengin menapaki jalan sebagai youtuber pemula. Jangan lupa share ya!